Oke, okay, ini cara mengakali uh, baut mesin, baut oli mesin untuk motor Honda yang udah dol, udah pernah di disenai. Untuk senainya, nggak ada lagi yang muat, kita buat sendiri. Cari dua baut, dua ukuran baut yang sama, satu untuk buat senai. Oke, okay, caranya ini kita gerinda di sini, stop, nah jadinya seperti ini, nampak, jadinya seperti ini, di bawahnya. Kira-kira seperti ini, oke. Okay, ini nanti untuk bautnya, kita potong, oke. Okay, lanjut, kita senai baut yang sudah kita gerinda tadi, okay, ya. Kita putar pelan-pelan, ya, ke kanan seperti ini sambil ditekan ya memutarnya sambil ditekan agak ditekan ke dalam Kita bersihkan serbuk bekas senai tadi, ada masuk ke dalam mesin, ya. Ya, kita coba memasang bautnya, putar pakai tangan. Kayaknya sudah, uh, deratnya udah jadi, ya. Kita coba ulangi agar sisa-sisa serbuk yang ada bisa bersih. Selesai, kita coba masukkan lagi bautnya. Apakah udah bisa? Kita putar perlahan ya. Kita bantu dengan kunci. Oke. Okay. ampun digital oke okay. begini hasilnya kelihatannya deratnya udah jadi kita lihat ah, deratnya udah mantap tinggal kita siapkan baut yang akan kita pasang. Ini dia bentuk baut yang tadi kita gerinda. Seperti ini bentuknya: baut derat, kasar, baut baja, baut baja hitam, bukan satria baja hitam. <laughs> Oke mantap Oke potong sepanjang ini Baut Kita pasang baut yang sudah kita potong tadi, kayaknya besar karena ada sisa-sisa bekas potongan gerinda. Kita coba pakai kunci. kita putar pelan-pelan ya ke kanan muternya di kira-kira aja sampai bautnya full anjlok ke dalam Oke okay. sorry ya agak gelap karena ini ngerjanya malam soalnya yang punya besok mau panen sawit uh, motornya enggak ada ya eh, dipaksain ngerja malam ini udah jadi hasilnya udah bagus tinggal kita pasang ya Karena daratnya darat kasar Supaya olinya tidak netes Kita kasih tip ya Ya balik. Sip, salah. Oke, okay, mantap.